Welcome back to my channel. Kembali lagi di video dengan aku kembali lagi bersama aku. Jadi, di video kali ini, aku bakalan kenalin ke kalian, soal kenalin ke kalian permainan yang seru banget dan permainannya ini tuh lumayan menantang, loh ya. Walaupun permainan ini tuh nggak terlalu viral-viral banget, huh? tapi... Ketika dimainin, ini tuh permainannya seru banget loh menurut aku sih Tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa coba sendiri permainannya Jadi aplikasi dari game yang aku mainin ini Yaitu adalah Run Sosis Run Nah, disitu kita bakalan maininnya dengan banyak level Hampir 100 lebih gitu levelnya, banyak banget dan semakin tinggi levelnya itu semakin semakin menantang banget permainannya itu jadi kalau kalian penasaran banget dengan permainannya itu kalian bisa downloadnya itu di Google kalian bisa downloadnya itu di Happy mood nah aku di sini mainnya itu di Happy mood soalnya di sana udah banyak chatnya uangnya soalnya aku ke apa ya. Yang banyak uangnya aja gitu, supaya... eh, uh, supaya nggak capek ngumpulin uang. Huh? Jadi, aku bisa langsung beli apapun yang aku mau, supaya dia bisa kayak apa lebih keren gitu. Oke, sebelum kita masuk ke permainannya. Kalian subscribe dulu dong ke channel aku dan nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku dan nyalain. Eh, dan kasih juga ke video aku jempol kalian atau like ke video aku. Kita lanjut ke permainannya. Jadi teman-teman, di sini aku udah masuk ke permainannya dan lihat deh sosisnya. Dia mulutnya monyong gitu. <gayu> kayak orang cemberut banget. Nah, itu untuk cara pemakaiannya. Kalau mau lari di tekan aja. Kayak gitu terus. Nah, kalau lagi kalau kalau mau berhenti kayak gitu. Ah, mati. Oh, no. Pulang lagi kalau mau lari tekan lagi terus kalau berhenti lepas Lari di sini lari ah ya. untung aja ya dapat koin lari ya lari di pemanggalan. lari lagi ah ada api lari ah, ada uh. yes dapat ice itu fungsinya untuk Tenggelam deh. Fungsi es itu untuk membekukan semua tantangan-tantangannya agar enggak bergerak. Lari. Situ Santuy. Lari, ah, untung aja. Lari, ah. Lari, astap. Ah, lari. Ya, sini. Lanjut ke level 2. Lari. Ah, lari, ah. Lari hancur di oh, no. pulang lagi lari lari ada cuci pering ah, lari tadi kan tenggelam ya lari jadi harus hati-hati uh, ye yeah. level 3 lanjut ada cuci piringnya santuy di sini jangan lari uh, lari terus lari ah uh, untung aja Lari di sini, lari. Ah, mati. Aturannya kan lari tadi. ah lari. Ada cuci birnya Ah, iya yeah, dapat koin. Lari. Lari lagi. Ya, yeah, stop. Lari. Ye, yeah, finish level 4. Lanjut. Ada bara api. Hati-hati keinjek. Ah, untung aja enggak kepotong. Lari lari lagi ada keran ya yeah, sini level 5 lanjut ada keran lagi hati-hati lari eh lari lagi di sini ya yeah. untung uh. ah. aja lari lari lagi ya yeah, finish level 6 lanjut uh. lari ya yeah, stop gak keinjak lari ada keren hati-hati lagi lari ya yeah, untung gak kepotong aja yeah. finish level 7 lanjut lari ada ubur-ubur hati-hati kalau keset rumah lari ya yeah, santai lari tadi ya lari ya. Yeah ada bayi lagi oh, nice. guys, ah, untung aja lari, yeah, finish level 8 lanjut, lari, eh lari, eh lari, lari, untung kekencak ada bayi lagi, santuy, ya lari, ada bayi lagi, santuy, lari, ya, yeah. lari, jadi gitu ya teman-teman. Untuk lewatin bayi, lanjut level 9 Hati-hati, lari! Hati-hati, lari! Hati-hati lagi, lari! Iya, yeah. lari lagi! Iya, yeah. lari di keren ya! Yeah, finish level 10 kita lanjut. Ke buka kerannya lari, ya. Yeah, finish level lari. Ah, untung gak kepotong, hampir lari. Ah, lari lagi. Ah, untung aja lari, lari lagi ah, banyak banget. Eh, ah, lari ah, untung gak kecebur, ya. Yeah, finish. Level 12 lanjut lari. Oh, dua pemanggangannya lari hati-hati kepotong ya. Santuy lari, ah, untung aja. Santuy lari di sini, woi, ah, untung aja. Enggak lari <laughs> lari ya. Yeah, finish level 13 santuy, ya yeah, lari, ah, ternyata tenggelam juga teman-teman, ulang lagi, lari, iya, yeah. hati-hati, ah lari, iya, yeah. untung nggak kebuka kerennya iya yeah, dapat koin, lari, aduh suara ayam, lari, iya, yeah. lari lagi, iya, yeah. ya yeah, finish level 14 lanjut. Lari! Lari! Ada bara api. Stop! Dia. Yeah. Yeah. Ah, lari. Itu harus cepat ya kalau kita mau lewatin si bebek itu. Lek Lari! Ah, untung aja enggak kepotong. Membesar. Finish level 15. lanjut Ya, yeah, lari. Lari! Ah, lari. Ya. Yeah. Ya. Lari. Ya. Hati-hati. Ya. Hati-hati lagi. Ya. Ya, yeah, sini. Mudah banget ya. Level 16. Lanjut, hati-hati. Lari. Hati-hati ya. enggak -hati buru-buru ya. Ada bayi lagi. Satu. Lari. Lari ini lumayan cepat ya gerakannya, soalnya levelnya udah makin kenceng, eh makin tinggi. Lari, uh, ya yeah, finish. Tadi mengacil ya, level 17 Kita santai aja dulu. Ah, ternyata penggal kena payung itu cepat banget lagi. Hah, lagi? Tidak! Ah, untung aja. Yeah, lari ya, untungnya lari ya. Tadi di sini lari ya ada bayi lagi ya lari deh lari ya yeah. dapat es jadi semuanya enak dan finish level 18 lanjut lanjut laju laju laju yeah. lari lagi di sini Hati-hati, lari ya. Dapat koin, ah lari ya. Untung aja kerannya udah mati ya. ya yeah, finish level lain. line eh ah, di sini ah lari ya. Untung aja hampir menggel lagi Hati-hati, lari ya. Untung aja lari telat lagi di sini ya. Ah, nggak dapat koin, lari iya yeah, dapat. S lagi jadi kita aman yes yeah, finish level ke-20 lance ini level terakhir ya soalnya aku udah nggak kuat lagi lari segitu aja dulu permainan kita pada kali ini soalnya aku udah lelah banget mikirin gimana caranya agar lolos dari tantangan-tantangan berikutnya dan permainan ini tuh menurut aku seru banget loh kalian coba aja sendiri di rumah mainin itu tuh semakin tinggi levelnya itu semakin sulit banget tantangannya eh enggak sulit-sulit gak sulit-sulit banget sih huh? Tau deh menurut kalian, tapi menurut aku itu sulit banget. Nah kalau kalian penasaran untuk level-level selanjutnya dari permainan Run Sausage so, Run ini, aku bakalan upload di video berikutnya. Oke. Okay.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 dan komen juga di bawah. Terus kalian share video aku ini ke teman-teman kalian atau sosial media kalian, eh, atau sosial media yang kalian punya. Oke, okay, see you on my next video. Bye, girl.